seharusnya kita berpisah, Dan semestinya kita bertengkar, karena diriku masih butuh Kam. Maafkanlah sikaku, lupakanlah salahku itu. Terlalu boros untuk diriku, berat berat jutaan ribu. Apalagi melihat engkau, maafkanlah sikapku, lupakanlah salahku, Kem kubiangkan kau menangis, sakit kubiangkan kau terpikis terluka perasaan oleh semua ucapanku. Maaf kalau semua sifat kasar ku bukan maksud untuk melukai. I'm Terlalu bodoh untuk diriku menahan berat jutaan rindu apalagi menahan egoku maafkanlah sikapku lupakanlah salah. Takkan ku biarkan kau menangis, takkan ku biarkan kau terdikis Terluka perasaan oleh semua ucapanku Dan maafkanlah semua sifat kesanku, bukan langsung untuk menangis Di samping Bila kau tak disamping